Kita senam tangan ya, tangan. Jalan di uh, karena itu karena Tasio kemudian di Kota Manguru, melihat situasi bagaimana perkembangan yang hebat uh, perkembangan di Sulawesi Barat ini kelihatan di Sulawesi Barat prospe, ya perkembangannya cukup luar biasa dan cukup signifikan baik di sektor pendidikan uh, pertanian nelayan semua cukup bagus uh, namun kelihatannya uh, di Sulawesi Barat ini butuh sentuhan-sentuhan pandi -sentuhan untuk bisa mengelola uh, Sulawesi Barat uh, termasuk juga bandara, kelembuhan, uh, nampak. sayang, nah, terus di pertanian dan sektor uh, kelapa sawit uh, dan ya uh, padi, apa segala macam semua uh, perlu adanya satu hal untuk pembinaan supaya usaha Bagaimana bisa bagaimana maklum, uh, bisa uh, istilahnya berkembang. Nah, tentunya kalau Uh, perlu ada sentuhan-sentuhan uh, profesional ya. Ada kelihatan ini, apa sekarang ini? Uh, uh, Saya yang bisa diantarkan di sini adalah uh, Bapak Profesor uh, Hussein uh, Sam. Beliau sangat diandalkan untuk bisa uh, bagaimana menjamah dan mengelola eh, Provinsi Sulawesi Barat. Eh, beliau adalah seorang profesion, profesional yang saat ini menjabat sebagai eh, rektor eh, UNEM. Eh, di mana hal tersebut masyarakat akan di sini. Eh, bagaimana eh, Bapak Profesor untuk maju selaku Eh uh, di, di Sulawesi Barat.